Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Sampai selamat bertemu kembali Perkenalkan nama saya Ansari Saya adalah guru mata pelajaran fikih Di MTS Islamiyah Palangkaraya e, Siswa sekalian, kali ini saya akan menyampaikan Sebuah materi pelajaran um, e, Mata pelajaran fikih Untuk kelas 7 Matrasah Sanawiyah Walaupun materinya adalah tentang Macam-macam sholat Nah sebelum itu Kita bahas dulu Apa itu sholat Sholat itu kalau secara bahasa Dia memiliki makna doa Namun Kalau secara istilah atau terminologi Maka sholat itu bisa diartikan Sebagai suatu Ritual ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan dimana ucapan dan gerakan tersebut diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam itulah yang dimaksud dengan sholat nah kemudian kita bahas macam-macam sholat sholat itu secara garis besar ada dua yaitu sholat fardu dan sholat sunnah Sholat fardu itu Maksudnya adalah sholat yang Apabila kita kerjakan maka kita akan Mendapat pahala Namun apabila kita meninggalkannya Maka kita akan mendapat Dosa Sedangkan yang sholat sunnah Itu maksudnya adalah sholat yang Apabila kita kerjakan kita akan mendapat Pahala juga Namun Kalau kita tidak mengerjakannya Atau tidak jadi mengerjakannya maka kita tidak mendapat dosa. Jadi bedanya disitu situ. Kalau salat fardu, kalau kita tidak mengerjakan berdosa, kalau salat sunnah, kalau kita tidak mengerjakannya kita tidak berdosa. Salat sunnah ternyata ada dua kategori, yaitu salat sunnah muakat, artinya salat sunnah yang sangat dianjurkan dimana mana di sini Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Beliau selalu mengerjakannya. Sedangkan sholat sunnah yang kategori kedua adalah sholat sunnah goir muakat. Maksudnya adalah sholat sunnah yang nabi kadang-kadang tidak mengerjakannya. Jadi, bedanya di situ, kalau muakat, nabi hampir tidak pernah meninggalkan. Sedangkan goir muakat, nabi kadang-kadang tidak mengerjakan. Sekarang kita lihat Apa saja sholat sunnah yang Termasuk dalam mu'akat Sholat sunnah mu'akat Itu Ada enam jenisnya Yaitu pertama sholat sunnah rawatib Yaitu sholat sunnah Yang mengiringi sholat pardu Baik itu sholat Sunnah sebelum pardunya Atau sesudah sholat pardunya Kemudian sholat-sholat Sunnah Qiyamun Lail Ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari Kemudian sholat sunnah ida'in Maksudnya adalah sholat sunnah dua hari raya Kemudian sholat duha Sholat tahiyatul masjid Dan sholat tasbih Sholat terwatib tadi Yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat padu Baik, sesudah, eh, baik sebelum maupun sesudah itu ada lima jenis sholatnya Yang Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggal, meninggalkannya Dia selalu mengerjakannya <tuh> Ini ada lima Yaitu sholat sunnah qobliyah subuh Atau sebelum subuh Kemudian sholat sunnah qobliyah zuhur Atau sholat sunnah sebelum zuhur Kemudian sholat sunnah sesudah zuhur Kemudian sholat sunnah sesudah maghrib Dan yang terakhir sholat sunnah sesudah isya. Kemudian salat sunah kiaamu lain Dia ada tiga yaitu salat terawih salat Witir dan salat hajud salat terawih seperti kita ketahui ini hanya ada di malam-malam bulan Ramadhan jadi di bulan lain tidak ada nah nabi selama malam-malam bulan Ramadhan beliau tidak pernah tidak mengerjakan eh, Maksud saya begini hampir-hampir tidak pernah meninggalkan salat terawih Kemudian sholat witir juga Nabi hampir setiap malam mengerjakannya Sholat tahajud juga begitu Dan ini biasanya dikerjakan di Yang paling utama adalah Di sepertiga malam terakhir Kira-kira e, antara pukul 2 tengah malam Dini hari Sampai menjelang subuh Nah salat idain Atau salat dua hari raya Seperti kita ketahui ada dua Yaitu salat hari raya idul fitri dan sholat sunnah hari raya Idul adha Sedangkan sholat duha itu ada salat sunnah Di pagi hari Yang waktu pelaksananya adalah Dari terbit fajar Antara pukul 6.30 Sampai menjelang Waktu zuhur Atau pukul 11 siang Kemudian ada sholat tahiyatul masjid Salat tahiyyatul masjid ini adalah salat sunnah yang kita kerjakan apabila kita memasuki sebuah masjid jadi kita disunahkan kalau masuk masjid sebelum kita duduk maka kerjakanlah salat sunnahnya dulu yang dinamakan dengan salat sunnah Tahiyatul masjid nah yang unik yang terakhir ini adalah salat sunnah tasbih ini muakatnya terletak pada uh, jumlahnya yaitu, uh, kita di, sangat dianjurkan untuk melakukan sholat tasbih ini minimal, paling tidak sekali dalam seumur hidup. Nah, bisa menganjurkan ini bahwa uh, setiap Muslim jangan sampai tidak pernah sama sekali mengerjakan sholat ini, walaupun sebagian ulama ada yang melemahkan. Uh, tentang salat tasbih ini Karena hadisnya lemah Baik itulah tadi Enam jenis sholat ya, Sunnah yang kategori Makat uh, Saya ucapkan terima kasih Atas segala perhatiannya Mohon maaf atas Segala kekurangannya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh